Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Makin gak bisa move on dengan videonya Abang Fatih yang begitu humble Dan cepat banget akrab dengan orang baru Masya Allah sahabat Emang keluarga Leslar humble banget nih Masya Allah mudah-mudahan Semakin banyak dukungan, semakin banyak doa Doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar Family kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar mengenai postingan ini. Di antaranya persahabat dari akun, Sandy Unscore2324 mengatakan, Lagi main ama kakak pun, masih fokus lihat papa, takut kabur. Alemong mau ke toilet juga, papanya mesti ngumpet-ngumpet dicariin mulu sama anaknya. Aduh Masya Allah, PBL emang wucin banget ya sama papa Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram, Bahar Wirta mengatakan, Masya Allah, keluarga humble dan ramah akhirnya menurun ke anaknya, Masya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun Firahartati245. Masya Allah, Abang Al-Fatih dari kecil sudah diajarin attitude yang baik. Tidak boleh sombong, harus ramah sama siapapun. Mereka benar-benar hidup sederhana bermasyarakat. Alhamdulillah, BBL terlihat cepat banget akrab dengan orang baru. Ini mah nurun dari kedua orang tuanya yang begitu ramah dan humble, Masya Allah. Kemudian juga persahabatnya kita lihat di unggahannya Papa Bi dan Bunda Lesti saat memposting foto bertiga. Persahabatnya ternyata mendapatkan komentar dari Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Herman Ternyata berkomentar, Fatih Anukhaseb, sing sehat, sing pinter, sing canggir, sing bager. Ya Allah ngajantenken fatih jalmi anu soleh jadi kebangga keluarga negara Oke agama Amin masya Allah ini doa baik dari Bupati Cianjur untuk BBL kemudian juga persahabat ya kita dibikin salvo dengan salah satu kalimat komentar dari akun The Extreme Shoot di situ mengatakan kado nya adik 10 pap Waduh persahabat ya kado nya adik 10 katanya tuh hingga langsung dikomentari juga oleh Papa Bilar. Papa menjauh komentar, Waduh, sayangnya, Lesti Kejora beranak, bukan bertelur. Ada aja kelakuan yang bikin ngakak banget ya dari mereka, Masya Allah. Doa yang baik, pokoknya mereka selalu bahagia, sehat, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabatnya kita lihat di unggahan Papa Bi. Di sini juga persahabat ya banyak begitu komentar yang diberikan Salah satunya dari komentar Brata Kartasasmita yang mengajak ketemuan Bunda Lesti Ngetik nama Lesti Kejora dan menuliskan sebuah kalimat Dede ayo ketemu di Mekah katanya itu persahabat ya Ada yang mau bertemu dengan Bunda Lesti Kejora Kita lihat di IG-nya Brata Kartasasmita. Ini benar sekali ternyata berada di Mekah dan lagi tutup bersahabat ya, mencium Hajar aswad. Mudah-mudahan Bunda L, Papa B, dan BBL juga bisa mencium Hajar aswad bersahabat ya. Dan meminta doa yang baik pokoknya untuk rumah tangganya. Kita selalu mendoakan, selalu mendukung, selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Lesnar. Semoga tentunya ibadah umrohnya berjalan dengan lancar. Amin. alamin. Mudah-mudahan berselamat kita juga mendapatkan kabar baik hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube diva tv yang akan terus memberikan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.